Apa yang kau rasakan setelah matahari terbenam Senja menyaksikannya Bulan bisa saja menemanimu dalam malam Namun bintang-bintang Akan kembali mengingatkanmu Seperti apa sinar-sinar terang Yang pada kenyataannya sudah hilang Kau bisa saja menikmati kesendirian Tapi kau tidak akan bisa menyudahi kerinduan Kau bisa saja menganggapnya cerita lama Tapi kau tak akan bisa benar-benar melupakannya Kau bisa saja tertawa tapi kau tidak akan bisa memanipulasi rasa. Kini kau kehilangan segalanya. Akan tetapi, mungkin ini memang yang terbaik. Di mana senja harus merasakan gelap, agar bisa mendoakan mentari di malam yang lelah. Jika kehilangan adalah sejarah kerinduan yang mengambil peran sebagai penjajah. Rintik, bawalah krimisku pulang, agar tak ada lagi bayang-bayang. Namun jika kau tetap di sini bersama aku, jangan tanyakan apapun kepada aku. Termasuk kabar seseorang yang hilang dari pandanganku. Sekalipun tidak ada kesengajaan dalam merindu.